Kehidupan murni ini lazim dan halus. Apa rupun investasi uang di perusahaan atau mili dan forex? Apapun nama transaksinya, dunia jaring internet multimedia nanti tak tahu tentang cuman lagi di dunia ini. Selama tidak ada unsur tiga hal. Satu, tak ada zalim menganiaya. Dua, tak ada lawan memin judi tak pasti. Tiga, tak ada list tipu. Tak ada tipu, tak ada judi tak jelas, tak ada zalim maka transaksi halal. Dan kalau di dalam yang ada list tipu, di dalam di dalamnya ada pula namanya walau tipis maka transaksi itu hal. jangan semut nama transaksi, justru sifatnya ada yang tiga hal, semut dari yang tiga hal.